Jadi di sini ada folder aset yang digunakan untuk front end ya, CSS, JavaScript yang akan dikompilasi. Kalau untuk aset yang tidak butuh transpilasi, kita taruhnya di folder pref static di sini. Pastikan sebelum menjalankan PostgreSQL kita sudah melakukan konfigurasi databasenya di sini, terutama untuk user yang password dan lain-lain. Dan ada konfigurasi lainnya sudah dipisahkan antara development, production, test seperti pada umumnya ya. lalu ada deps, ini adalah dependensinya yang sudah diinstal oleh Phoenix atau Elixir. kemudian ada folder lib yang adalah kode sumber kita. kita akan tulis di sini. kita lewati dulu. nanti kita akan bahas terakhir. brief tadi kita sudah bahas di static. kemudian ada repo untuk kebutuhan database misalkan seeder ya kita masukkan data awal kemudian migrasi nanti akan muncul di sini lalu ada tes untuk folder testing yang bisa kita jalankan dengan mix pass test dan file yang tidak kalah penting adalah mix.exs ini adalah file uh, informasi project kita ya jadi mulai dari metadata-nya kemudian ada dependensinya dependensinya ada di bawah sini nah, ini ada dependensi dari uh, Project Phoenix.